buat pemirsa dimanapun anda berada jangan persulit hidup anda jangan persulit hidup anda jangan persulit hidup kita hidup itu gampang semua sudah cemepak kata orang jawa semua sudah cemepak bangsa indonesianya semua sudah tersedia apapun itu butuh makan ada, butuh minum ada butuh tempat istirahat ada butuh suami ada butuh istri ada butuh anak ada tinggal minta ya dan usaha usaha belum dapat proses ya Nabi Zai aja nggak nggak capek-capek proses untuk dapat anak ada semuanya nggak ada yang nggak ada semua sudah ada muhaya, tersedia dan sudah disiapkan tinggal kita disuruh satu ibadah udah oh, sudah golek sangu mati hidup ini hanya cari bekal untuk mati secara tiap detik ini kalau misalnya ditunjukkan yang berangkat mati itu kan diturah-turah tuh. kalau dipertunjukkan seperti pesawat take off gitu ya tiap detik ada yang take take off nah, tinggal kita mau cari sangu atau ti? tidak cari bekal atau atau tidak. Nah sore hari ini saya mengajarkan yang gampang sederhana. Judulnya apa? Tips menghadapi masalah rumit. Ya. Tips atau kiat menghadapi masalah rumit. Sering orang terbentur masalah rumit atau tiba-tiba dihadapkan masalah rumit atau tiba-tiba dia terjerumus dalam masalah yang rumit cara menghadapi masalah yang rumit gimana caranya biar gak jadi rumit ter... pada hakikatnya yang ngasih masalah itu Allah nomor satu ingat saja pada hakikatnya yang ngasih masalah itu adalah Allah kalau sudah tahu yang ngasih masalah itu Allah maka langkah berikutnya jangan pernah mengandalkan apapun dan siapapun untuk menyelesaikan masalah jadi kalau kita masih mengandalkan apapun dan siapapun untuk menyelesaikan masalah berarti kita tidak paham tujuannya Allah ngasih masalah ya, tujuannya Allah ngasih masalah biar inget sama yang memberi masalah makanya kalau begitu kena masalah ingatlah yang ngasih adalah Allah Selesainya bagaimana? Yorayut. Tolong oh, no, please, maaf ya. Tolong ya, Memang benar banyak dost langsung yang pikir besar masalah utang ya, pikir duit keliru. Duit enggak bisa selesaikan hutang. Kadang duitnya sudah banyak tiba-tiba hilang. Mengandalkan orang yang mau ditagih untuk bayar tiba-tiba yang mau ditagih mati. Ya, meninggal, Dok. Atau melarikan diri, tidak ya, selesai-selesai Membayar hutang, yang bisa menyelesaikan hutang adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terus yang diandalkan siapa? Ya Allah pokoknya Ya Allah, saya punya hutang, saya membayar Ya, saya ngomong-ngomong yang lalu ya Saya punya hutang 400 juta lebih, betul ya? Nah, rebu ini hanya kurang 200 juta Kurang Enak tuh? umat, gak ruwet ya gak rekoh, rekosok caranya bib, ya itu bobo yang lalu saya ngajak ibu-ibu do, doa, minta sama Allah, selanjutnya ngapain selanjutnya saya pergi ceramah ya, saya pergi jalan-jalan saya kumpul sama oh, orang mikir utangnya bib, enggak ya utang bukan untuk dipikir, keliru, utang itu dibayar, mojok oh, bo pikiri gak tahu bo, bayar tapi utang itu untuk dibayar bukan dipikir, makanya mikir bayar cara bayar hutang itu salah cara bayar hutang nggak usah dipikir. ya caranya bayar nggak usah dipikir pokoknya ada duit, bayar ada duit, bayar nggak ada minta sama Allah subhanahu wa ta'ala terus usahanya dijalankan termasuk usaha kumpul sama anak, ya usaha jangan gara-gara punya utang mau kumpul sama anak kumpul dengan pasangan hidup, mau bro bersendaguro itu juga cara melunaskan hu, hutang. Jangan gara kira punya hutang nggak mau kumpul sama pasangan di itu pusing saya, saya capek, saya lelah, saya stres. Singkir kamu. Ya, orangnya hadir juga ini hadir. Entah di sini entah di, di rumah yang nonton ini ha? hadir ada masalah. Justru dia yang di sekitarnya disingkir, disingkirkan hiburannya justru dijauhi keliru. Nah itu karena nggak tahu kalau yang ngasih masalah adalah Allah Subhanahu. Nah kalau tahu yang ngasih masalah Allah Lebih enak lagi Kenapa? Karena paham betul Allah tuh kalau ngasih masalah Itu sudah ada solusi di dalamnya Gak mungkin gak ada Karena Allah gak pernah mau mempersusah hamba-hambanya gak ada Cuman Allah suka ngasih ini Karena Allah gak pernah mau mempersusah hamba-hambanya gak ada Cuman Allah suka ngasih ini Apa? Iya surprise Terus dia ya, kejutan tuh surprise ya, surprise kejutan bersama Allah suka inilah uh, gimana ya kalau bahasa saya kerjain dikerjain sama Allah tak nah, nonton tak lihat saya mau ya. lihat karena di Al-Quran Allah udah bilang fa inna maal usri yusron inna maal usri yusron bersama kesulitan ada kemudahan ya sesungguhnya bersama kesulitan bersama masalah ada saya ruwet ada mudah dan dilanjutkan ayat berikutnya bersama kesulitan ada kemudahan sebagaimana pernah saya jelaskan di ayat sebelumnya itu pakai alif lam al-usur kesulitannya pakai alif lam ayat berikutnya kesulitannya juga pakai alif lam al-usur tapi untuk yusurnya kemudahannya bukan al-yusur tapi yusron gak pakai alif lam dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada kalimat yang diulang, yang pertama pakai alif lam, yang kedua pakai alif lam, maka kata pertama di, di kalimat pertama dan kata kedua, ya, di kalimat ke kedua itu artinya sama, artinya sah, sama, satu jenis. Sementara kalau nggak ada alif lam, katanya diulang dalam dua kalimat yang berjajar, maka kata di kalimat pertama yang nggak ada alif lam, dengan kata di kalimat kedua yang nggak ada alif lam, itu artinya berbe, berbeda sehingga kalau diterjemahkan sejatinya terjemahnya segini sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan dan untuk kesulitan yang sama ada kemudahan tambahanlah lagi berarti untuk satu kesulitan itu di dalamnya ada dua kemudahan itu poin yang penting jadi kalau ada masalah di dalamnya ada dua solu, solusi bukan satu ada dua solusi Kemudian, yang menarik kalimatnya pakai "maa". Ah. Ma ah itu artinya bersama. Aku bersamamu berarti gak bisa. Iya, saya bersama kamu berarti mendukung, membela. Ya. berarti mendukung, mem Membela, bisa. ma'iyah itu bersama gak bisa. Bisa, ma ayah artinya bersama. Membela, saya sama kamu. Ya Saya bersama, bersama kamu Aku ikut kamu gitu loh ya Satu kelompok, satu kelompok Nah dalam ayat ini berarti Dalam satu kesulitan Di dalamnya kesulitan itu Ada dua kemudahan Kesulitan bersama dua kemudahan Berarti kemudahannya nggak pernah bisa Nah kalau kita dapat kesulitan Di mana Allah sudah jamin di dalamnya ada dua kemudahan Kok masih bingung Berarti kan anehnya luar biasa Ya sangat sangat aneh. Kenapa galau, risol, heboh masalah. Itu ada orang ditilang Pak Polisi. Ditilang kan masalah ya. Karena emang buat masalah akhirnya ditilang. Tapi dapat jodoh gara-gara ditilang Pak Polisi. Siapa jodohnya? Yang nilang. Akhirnya jadi istrinya ya yang, di, yang nilang. Saya teman Polisi gitu. Mana, Pak, ceritanya? Iya, dulu saya tilang, akhirnya jadi istri. Masya Allah. Tilang jalan, tapi akhirnya jadi istri. Jadi istri, ya, itu kan ada masalah. Akhirnya jadi solusi untuk masalah yang lebih besar. Masalahnya belum dapat jodoh. Ditilang masalah kecil. Belum dapat jodoh, kan? Kadang jadi masalah yang besar. Karena ditilang dapat jodoh. Jadi masalah atau enggak masalah. Tilangan terus, kau nah, bobok itu. Itu jodoh, kok ya? Dapat Jodoh. Ya, seperti itu nah makanya dari sini pelajaran pokoknya masalah apapun jangan galau jangan bingung, jangan risau jangan gelisah, tenangkan hatimu tenangkan fikirmu langsung ingat, yang kasih masalah Allah nah, terus kita ngomong sama Allah ya Allah please, tolong selesaikan ya Allah atau tunjukkan solusinya kan ada masalah, berarti disitu ada solusinya ya Allah tunjukkan ke saya solu solusinya mungkin, ya Allah ya, saya subuhnya suka telat makanya dikasih masalah ya Allah ya Ya boleh besok ya allah, saya akan subuh nggak telat lagi. Ya, saya akan pasang beker. Paham dia. Jadi ini nggak pernah nyalakan orang lain. Nggak pernah nyalakan orang lain. Dia lihat Allahnya lihat dirinya. allah Allahnya lihat dirinya. Lihat Allahnya lihat dirinya. Masalahnya pasti akan selesai. Sampai di sini paham? Berarti tips menyelesaikan masalah ini mungkin atau susah. Okay. Masalahnya saya diusir orang habib. Wah itu lebih gampang lagi itu. Masalahnya dimusuhin orang Orang gak suka sama saya Itu paling gampang Nomor satu Siapapun yang musuhin kamu Siapapun yang gak suka sama Sama kamu Laporkan ke Allah ya Allah Dia gak suka sama saya allah. Tolong jadikan dia suka sama saya ya allah. Enak atau enak, enak Siapa yang bisa bolak balikin hati allah Ketemu lagi orang yang cemberut Yang merengut besengut Ngomong gak enak Kita senyum saja tunggu tanggal mainnya, pasti kamu akan cinta aku ah, keren, minta, kenapa? Pede. karena minta sama Allah subhanahu wa ta'ala gak dididik, gesulah dia musuhin aku, kurang apa aku makai kurangmu ya kurangmu sebagai manusia bang banyak, baik terhadap orang yang musuhin kamu atau terhadap, terutama terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, laporkan sama Allah ya, Allah ya saya dimusuhin orang kalau saya ceriti sih Ya Allah memang benar nih banyak nih saya salah saya Ya eh, ampuni salah saya ya Allah Ampuni dosa saya Nah itu yang muslim saya ya Allah Ampuni dia Ya jadikan dia nanti sahabat saya Jadikan dia teman teman saya Enak kalau begitu Ada orang gak bayar utang kita Gak enak juga tadi masalahnya ini Ada orang buat hutang 500 juta gak mau bayar Gara-gara apa? Satu orang yang nakal Dua bisnisnya bangkrut Kita mau Ngomong sampai 2 miliar kata tetap gak, lu, gak lunas Salah berarti kita gak paham Biar selesai gimana laporkan ke Allah Ta'ala Ya Allah dia punya utang sama saya 500 juta Gak bayar satu karena memang nakal Dua juga karena bisnisnya han, hancur Jadi saya minta sama kamu Allah, Tolong sadarkan dia ya, Dan tolong beri dia rezeki yang banyak ya Allah Majukan lagi bisnisnya Allah, majukan usaha, usahanya Kenapa? Kalau kita doakan dia punya duit Nah berarti punya kesempatan untuk ba, bayar Jangan didoakan yang lain Bangkrut, tambah hilang duitmu Ya uangmu tambah hilang Permusuhan yang kita munculkan dalam hati Itu akan membuat subur permusuhan di hati orang Orang lain, kalau hati kita sudah enak sama orang, Allah akan merubah hati orang itu enak kepada kita. Udah, pokoknya gitu, nyantai yang eh, enak. Kecuali orang yang udah betul-betul hatinya kaku, beku, mati, nah itu nanti urusannya lain lah lagi. Allah yang beresin, Allah yang menyeloh, menyelesaikan. Paham sampai di sini? Apa? Hmm, masalah itu mudah, tinggal laporkan sama Allah Subhanahu. Taala karena Allah udah janji bersama kesulitan di situ ada dua kemudahan. Nah kalau sulitnya satu dua mudah makanya orang-orang soleh kalau datang kesulitan bahagia. Kenapa rezeki teko? Coba cek kalimatnya orang Jawa ya, ya hebatnya orang Jawa dan orang luar Jawa. Nanti kalau saya ngomong begini yang luar Jawa ya, tersinggung. Hei orang Kalimantan juga hebat tuh bebek. -be. maksud saya orang Indonesia hebatnya orang-orang tua kita leluhur kita. Cek gelas tumpah ya gelas berisi teh atau kopi tumpah airnya cerita ya pecah misalnya pecah airnya tumpah ngomongnya apa ya, orang orang tua kok rezeki rezekinya berlimpah ya air tumpah gelas kopi tumpah rumah kebanjiran ngomongnya apa rezeki ber berlimpah Air kuta, rezeki ber, berlimpah ini masalah ini sebetulnya masalah karpet kotor betul kan ya, karpet kok kotor kemudian kalau di kasur ya kasurnya kok kotor, semua kotor tapi nggak pernah ngomong, wah karpetnya rusak nggak pernah ngomong pak rezeki berlimpah, karena paham ini dibalik masalah, ada dua kebahan, kebahagiaan bonus, nah like, kalau kita kan aduh, kewat remuk, remuk, remuk pikirnya jelek ya pikirnya jelek pokoknya ingat masalah yang ngasih adalah Allah subhanahu wa ta'ala nah yang nomor dua kalau udah tahu Allah yang ngasih tips yang nomor dua tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah selain Allah jadi yang ngasih Allah dan tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali Allah pinter saya pinter ibu-ibu pinter pemirsa tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah Gak bisa Sa Indonesia raya dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah kita Tidak akan bisa selesai Kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun kita mengakui banyak orang pinter di negara kita Betul atau betul Banyak orang hebat di negara kita Betul atau betul Tapi nggak bisa manusia menyelesaikan masalah Yang bisa hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Contoh di Al-Quran Ya contoh uh, Nabi Ibrahim alaihi salam Dinyalakan, ya kayu bakar terbakar, panasnya nembus satu kilo setengah, burung terbang satu kilo setengah di atasnya terbakar. Kira-kira kalau dilempar ke situ selamat atau mati? Mati, benar kan? Ada, ada solusinya? Solusinya secara kasat mata tidak, dan... ada belum ada pemadam kebakaran dulu. Nah, kalau tuh ada pemadam kebakaran nggak bisa mengadamkan api yang sebesar itu dalam waktu sing singkat waktu apinya padam, kalau di tafsir ada mengatakan seminggu, ada mengatakan sebulan baru pak, padam saking apa namanya, besarnya ah, api seperti kebakaran hutan dulu ya seperti itu solusinya apa? yang ngasih masalah adalah Allah, yang bisa menyelesaikan siapa? Allah gimana cara Allah menyelesaikan masalah? Sederhana. ya narukunibarudah Selamat Nabi Ibrahim, apinya diperintah. Eh api, tolong kamu tetap bakar yang lain, tut bakar yang lain kayunya obongan ya, kayunya obongan yang lain bakarlah. Tapi khusus Ibrahim Alaihissalam, kamu jadi dingin buat dia dan menyelamatkan. Jadi buat dia dingin dan menyela, menyelamatkan. Selamat Nabi Ibrahim Alaihissalam. Bahkan kayunya itu tetap kobong jadi abu Nabi Ibrahimnya selamat. Siapa yang menyelesaikan? Allah Subhanahu. Ta'ala Nabi Musa dikejar lautan di depan, dia belakang Firaun mengejar. Siapa yang menyelesaikan masalah? Allah Subhanahu wa taala. siapa? Kayu. Kayu nggak bisa belah laut. Yang belah laut adalah Allah Subhanahu wa taala. Selesaikan mudah atau susah? Mudah. Duk, selesai. Ya. Duk, selesai. Diobong, dilempar, nggak pakai pemadam, nggak pakai macam-macam. Apinya tetap ngobong yang lain, bakar yang lain, dingin untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, selesai atau selesai? selesai, nah asal kita udah pegangan sama Allah nyantai, nah sekarang gak pegangan sama Allah, pegangannya sama tabungan pegangannya sama kenalan pegangannya sama kerjaan pegangannya sama ahli ahli dalam kepalanya wah wow, masya Allah, persiapan jurus ini, jurus itu, dan lain sebagainya, nah ini tinggalkan semua itu utamakan dulu Tau yang asli adalah Allah dan hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Nah kalau udah tahu Allah bisa menyelesaikan, Allah ngajari tidak cara menyelesaikan? Nomor tiga, ternyata Allah sudah ngajari bagaimana cara menyelesaikan masalah. Maka gak usah tanya yang lain, Allah sudah ngajari cara menyelesaikan masalah. Keren ya Bu, Allah kan berarti baik banget ya. Allah yang ngasih, dan Allah ngasih tahu yang bisa menyelesaikan, cuman saya terus kalian saya ajarin cara menyelesaikannya kan bagus ya? kalau ada guru begitu baik enggak nah ini soalnya ya ini Jawa bahan wes enak atau enak itu? enak kan, berarti kan mudahnya luar luar biasa, kamu cuman sabar saja menyelesaikan, oreo ore, jadi sebetulnya kita tuh ngadep, ngadepin masalah, cuman sabar nunggu rampungnya jawab itu tolong cuman itu tapi kadang gak sabar kok orang rampuh, rampuh sabar saja tunggu selesai menjawab mengerjakan soal itu ya nah gimana cara diajarkan Allah satu ayat cukup yang bilang Allah barang siapa bertakwa kepada Allah Ta'ala Allah Ta'ala menjadikan untuknya solusi jalan keluar dari apapun masalahnya jadi punya masalah takwa Allah jadikan untuk dia ya ja'allahu artinya Allah yang mengusahakan Allah yang buat, Allah yang memberikan terus menengok selesai kamu diam takwa, Allah yang nyelesaikan Allah yang kirimkan solusinya Allah kirimkan solusinya ya ja'allahu makhroja dan Allah beri dia rezeki dari arah yang tidak terbuka alias rezekinya sur surprise, kejutan, berarti simple caranya sederhana, solusi untuk masalah apapun takwa, selesai lah takwa itu apa? istri, taat suami, takwa, punya masalah macam-macam, kurang ajar sama suaminya oh tambah beruat gak paham dia ya, ya kan, punya masalah macam-macam suami, gak sayang sama istri yang, gak sayang sama anaknya, tambah benar Tak oh, okay. istri yang bentak-bentak anaknya, utangku akhif. dibentak, anak dibentak, tambah ruwet. Karena itu melanggar prinsip tak taqwa. Ya punya masalah, sesanya gimana? Kalau engkau seorang istri hormati suamimu, Engkau seorang suami sayangi istri dan anakmu. Engkau seorang anak berbakti bak lah pada orang, orang tuamu. Itu dulu harus bener di situ. Kemudian kau seorang hamba, ya taat pada Tuhanmu, sholat yang bener ya dandani salatnya sholatnya. Dosa jelas banyak kok gaya nggak ya mau istighfar. Seakan-akan nggak punya dosa. Dosa kita banyak. Ya, istighfar sih ngake, usah diajari, nggak usah disuruh. Oh namanya banyak dosa, kayak banyak istighfar. Pakai nanya, "Beb, enaknya berapa kali? dosamu ya, biru. Semakin banyak, semakin ba bagus. Udah sadar dosanya banyak istighfar yang yang banyak. Kok masih merasa kok apa? ada kebanyakan, "Beb, ya, dosamu seberapa? Seberapa besar dosamu? Sebesar itu pula kamu butuh ist. Istighfar kan seperti seperti itu minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya salah sama manusia ya minta ampun sama manu. manusia terus mendoakan orang-orang yang kita punya salah. punya salah tidak usah nunggu lama-lama dan tidak usah ditunggu tidak usah nunggu lama-lama dan tidak usah ditunggu lanjutkan kehidupanmu masalah itu akan selesai dengan sendirinya saya masih masih ingat ucapan saya kemarin ada yang nanya sama saya Habib, kenapa kok masalah saya enggak selesai-selesai? Kapan selesainya masalah saya? Jawaban saya ketika engkau sudah tidak bertanya lagi, "Kapan selesainya masalah saya?" Paham ya? Kalau kamu sih nanya anak "Kapan diorang kapan rampungnya?" Ya, berarti kamu enggak percaya sama Allah Ta'ala. Dan enggak usah kamu pikir, enggak usah kamu urus. Ya, kamu jalani yang harus kamu jalan-jalankan. Hidup kan ada perjalanan yang kerja, ya kerja. Ya, sholat ya sholat guyon ya ku, guyon ngobrol ya ngobrol, udah begitu aja. Nanti selesai dengan sedih sendirinya. Kira-kira 200 ratus jutanya dapatnya kapan ya? Gitu, nggak ento-ento tambahan Jadi nggak usah dipikir. Lep nanti kalau apa namanya nggak e, dipikir terusnya orang yang punya duit marah gimana? Bejo Rumono kalau kamu dimarah, ya kamu dengar dengarkan ya saya ajari yang utangi saya tolong doakan saya dapat duit tolong doakan saya dapat kerja, rezeki bantu doakan saya minta sama Allah subhanahu wa ta'ala dan saya doakan kamu dapat rezeki dari arah yang yang lain sehingga tanpa dapat dari saya dulu kebutuhanmu bisa terpenuhi bisa tercukupi, gitu kan enak ya, hidupnya jadi enak sebaiknya waktu yang ajar ngajar coba ngajar mikir utang 200.000. Habib ngajar, saya si, bu, maaf bu ya, saya lagi banyak masalah, ibu kan yang paham, saya ini banyak utang, lagi pusing ini saya, begitu kacau nggak kira-kira? Kacau, bu sehat datang ke saya, Habib saya ada tamu dari Jepara, Mbak pulang tamu, saya lagi pusing, kacau atau nggak kacau? Kacau ini contoh ya, siapapun saya, misalnya saya seorang kepala rumah tangga. Saya seorang teman Anda kalau begitu kan jadinya teman saya senang atau benci? Benci, buang kok wow, kayak ngono itu ya. Nah kok santai saja dan tidak baguyon pengaknok kan selesaikan ya, eh? enak. Udah paham? Jadi tiga, satu tahu yang ngasih masalah adalah allah, dua paham yang bisa menyelesaikan hanya allah, tiga ya nurut sama yang yang ngasih solusi. tadi adik ya itu tidak mampu nahan itu kayunya tidak mampu? Uh, tolong yang apa mbak Lis, mbak Ani, ya Lis Wahid sama mbak Ani, boleh main di atas tapi jangan nempel kayunya. Kayunya belum bisa kasih kekuatan soalnya, itu baru hiasan, ya, kayunya ya, hiasan bukan makir. Ya, nanti kalau diendati takutnya ambruk ke sini. Oke lanjutkan. Jadi nomor satu apa tadi? Cara menyelesaikan masalah. Satu yang ngasih masalah adalah Allah tahu ya tahu yang ngasih masalah adalah Allah. Dua paham yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Tiga ikuti aturan cara menyelesaikan masalah yang udah diajarkan oleh Allah. Yang ngasih Allah ya, yang ngasih Allah yang bisa menyelesaikan Allah. Terus Allah ngasih tahu caranya, caranya begini loh. Berarti Allah baik atau nggak baik? Baik. lagi itu kok masih mumet kenapa? Tapi, tapi ini begini gak ada duitnya nyantai nana. gak ada duitnya tunggu nunggu kok gak mau terus mau gimana lagi oh, hidup bukan punya kita milik Allah usaha oh, udah usaha ngajarin orang usaha saya yakin tuh orang yang gak punya duit juga udah usaha usaha betul kan ya doa saya yakin juga sudah ber, berdoa minta doa sama orang lain. saya yakin sudah minta doa sama orang lain tapi kemurungsung gak mau nung tidak nah, mau nunggu tuh berarti gak percaya sama yang nyuruh. Saya itu servis mobil. Saya. Servis mo, mobil. Yang kayaknya saat-saatnya langsung masuk jadi. Betul-betul. Saya masukkan mobil. Walaupun mobil saya sehat. Gak punya penyakit. Ya butuh waktu satu jam dua. Dua jam. Satu persatu dibetul ke ke dan lain. Sebagainya. Itu saja saya mau nunggu. Tapi kalau saya nunggu di servisan kan bodoh saya. Kenapa nunggu di servisan bodoh? Iya, buat saat jam, ya teman jam. Dua jam, teman dua. Dua jam lebih baik saya akan nunggu misalnya ngemol mall. Ya kan ya? Seneng-seneng di di mall. apa ikut pengan, pengajian. Rampok-pengajian, gak pak. Sudah kan penak. Nah ini orang punya utang, punya masalah. Nunggu selesainya mikir masalah. Ya bodoh. Jadi kalau nunggu masalah selesai itu jangan mikir. Masalah seneng noa kumpul anak bucu konco, golek ilmu, golek duit selesai. Saya enggak punya duit habib, saya enggak punya duit habib. Kamu ngomong enggak punya duit itu ngabis-ngabiskan waktu untuk cari duit. Ini enggak ya, usah ngomong enggak punya duit, tapi kamu usahalah untuk dapat du, duit usaha. Nanti Allah akan ngasih terserah bagaimana cara caranya. Jadi, waktunya dibuat menghibur diri, nyeneng noa. Ah masuk ibu sekarang mikir udah nih mendekapan lu oh, gak usah dipikir bu hujan mau mandek biar mandek mau hujan biar hu. hujan yang penting sekarang cari il ilmu nah, nanti kalau selesai belum hujan bagaimana, dua solusinya satu ngiyok, ya dua hujan hu. hujanan, nah, tiga nggak usah hujan-hujanan, cari kendaraan biar tidak ke hu. kehujanan semuanya eh enak, gak ada ya gak gak enak, nanti sampai rumah terlambat ya rapopo, emang didenda nanti suami marah rungon maaf ya kan? mohon maaf ya, terus dengar, dengarkan kalau gak paham-paham ya doakan mudah-mudahan suamiku paham. paham gak paham, berarti mah waktunya kita selalu belajar mendengar begitu ya ibu, udah cukup insyaallah perekaman, manfaat